Apa kabar semuanya Semoga kalian selalu sehat dan dibanyakan rezekinya Amin Jumpa lagi dengan saya di sini di channel bengkel 27 Disini saya akan membahas tentang transmisi otomatis transmisi otomatis yang dapat diartikan sebagai jenis transmisi dengan gigi yang dapat melakukan perpindahan dengan sendirinya. Hal ini dapat terjadi berdasarkan beban mesin dari tekanan gas pedal dan laju kendaraan yang dikemudikan. Untuk mengoperasikannya juga berbeda dengan transisi manual karena membutuhkan tuas pemindah gigi. Sedangkan, transmisi otomatis, gigi-gigi akan berpindah dengan sendirinya untuk menyesuaikan kondisi jalanan, kecepatan, dan jumlah muatan yang bervariasi. Selain itu, transmisi otomatis dilengkapi dengan pengubah putaran atau biasa disebut torsi konverter, di mana torsi konverter berfungsi sebagai kopling otomatis untuk melajukan kendaraan. Tapi sebelum kita lanjut, Baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Jadi fungsi dari transmisi otomatis juga dapat dibedakan dari jenisnya. Transmisi otomatis dengan jenis full hidrolik memiliki fungsi untuk mengatur waktu perpindahan gigi dan lock up sepenuhnya secara hidrolis. Sedangkan, untuk fungsi transmisi dengan jenis powertrain control module atau CPM memiliki fungsi untuk mengatur perpindahan gigi dan lockup secara elektronik. Selain memakai data berupa, shift dan lock patent terhadap PCM sebagai kontrol, jenis transmisi otomatis juga memiliki fungsi sebagai diagnosa dan fail failsafe. Meski... Fungsi dari transmisi otomatis dari dua jenis transmisi tersebut memiliki fungsi yang sama dalam menjalankan sistem secara otomatis. Tetapi, keduanya dibedakan dalam kinerja karena salah satu jenis transmisi menggunakan tenaga hidrolik, sementara jenis yang satunya menggunakan elektronik. Fungsi platenari gear memiliki fungsi yang hampir mirip dengan gigi-gigi rasio pada transmisi manual. Di mana untuk merubah rasio putaran turbin terhadap roda sehingga memiliki kemiripan dengan tuas persneling yang dipakai dalam menjalankan mobil? Perbedaan terletak pada desain fisik, dikarenakan pada planetary gear tidak ditemukan pada dua barisan roda gigi yang sudah dihubungkan dengan rasio yang berbeda. Namun, pada kerja transmisi otomatis, planetary gear yang hanya memiliki sebuah roda gigi yang sekelilingnya terdapat banyak roda gigi yang kecil, dan pada bagian rumah planetari yang terdapat pada gigi bagian dalamnya. Sedangkan dalam merubah rasio secara hidrolik merupakan kerja dari valve body. Jadi, jenis transmisi otomatis didesain dengan komponen yang khusus, dengan fungsi seperti torsi konventer dan planetari gear. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.